Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini meninjau lokasi demplot padi di desa Cihelut, kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Nah ini sudah tinggi sekali, sudah subur sekali dengan ekoparming dan diaplikasikan di lahan ini. Ini video real dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini dia hasilnya dengan Pupuk organik eco farming. sangat subur, hijau, tinggi sekali. Lihat semuanya, alhamdulillah mantap, luar biasa! Eco farming ini benar-benar asli bukan rekayasa, sangat bagus sekali. Sudah hanya rata-rata tebal sekali ini. Oh mantap Tuhan oh, luar biasa mantap lahan petani mamu dengan ekoparmi karya anak bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh